lama sudah ku nanti, <Lan> ada <Adek> pegel kawan, <lian> baru lima menit awal nih. <lian> Lama sudah ku nanti, bay cinta datang dan pergi. Pita penaku senyama ini, kindirmu lah cinta sejati. Tak akan ku ragu lagi, ku jaga sampai ku ujung nadi ku sia-siakan lagi Buat hidupku lebih berarti Cintamu senyaman mentari pagi Seperti pelangi selalu ku nanti Cintamu takkan pernah terganti Selamanya di hati aku bahagia milikimu seutuhnya. Oh, no, no. Akan ku ragu lagi, ku jaga sampai ke ujung nadi. Tekanku sia-siakan lagi buat tiruku lebih berarti. Cintamu senyaman mentari pagi.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 Milikimu seutuhnya Oh Milikimu seutuhnya